Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslar dimanapun manapun Kalian berada di TV Kembali Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke kabar dan pertama para sahabat ya. Ada sebuah postingan foto terbaru dari si cantik Lesti Kejarah para sahabat, ya di akun Instagram pribadinya Jadi Lesti mengunggah foto terbaru nih dengan tentunya nuansa hitam-hitam para sahabat, ya Terlihat sangat anggun dan menawan para sahabat ya Wow tentunya calon dari Rizky Bilar Memang luar biasa cantiknya sahabat ya. Mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dalam persingkat tersebut juga tentunya Dedek Lesti menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan, "Selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari ini teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan." Wow, itu caption yang dituliskan ya. Tentunya Dedek Lesti Kejora di sini sedang mempromosikan baju gaun Lesti Daily persahabat ya, yang tentunya launching nih Gaun dan baju terbaru dari Lesti Daily mudah-mudahan usaha dedek Lesti selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Ya robbal Alamin Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun di situ mengatakan Masya Allah si gelis kejoraku katanya ya ada juga nih salvok banget sama gelang dari LST ya persahabat yang selalu dipakai Dari komentar Aji dan Lestler ini mengatakan Eh ada gelangnya Tentunya pemberian dari Orang spesial Pastinya akan selalu dipakai persahabat ya. Apalagi pemberiannya dari calon suami Tercinta ya mudah-mudahan tentunya Hubungan Lesti dan Rizki selalu Diberikan kebahagiaan sampai Menuju halal Selanjutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah Unggahan juga nih ya, Dedek Lesti, ketika selesai acara di Aksi Asia 2021 di sini sedang mempromosikan YouTube-nya Ustadz Sugi Albuguri Pasabat ya, bahwa nanti bakal ada vlog terbaru nih di channel YouTube-nya Albuguri TV. Di channel Abah Ustadz Albuguri Pasabat ya, disitu tentunya bakal ada vlog terbaru Dedek Lesti di spesialnya ya, wow, yang makin penasaran. Pantengin terus channel YouTube-nya Ustadz Sungki Bugir, Pas Sahabat ya, bakar ada video terbaru bersama si cantik, Sigelis dedek, Lesti, Kejora. Dan selanjutnya, para sahabat di sini ada momen spesial banget nih ketika di acara sahurnya pes ya, yang membuat kita semakin yakin sama Rizky Bilar. Ketika Rizky Bilar sendiri ditanya nih tentang kebenaran hubungannya bersama Selin persahabat ya dengan tegas jawaban Rizky Bilar disitu mengatakan saya tidak pernah dekat wanita manapun selain Lesti Kejora itu tegas Rizky Bilar persahabat ya dengan lantang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia bahwa Rizky Bilar selalu menjaga hati Dedek Lesti Kejora dengan menjawab saya tidak dekat wanita manapun selain Dede Lesti Kejora Itulah jawaban tegas dari Rizky Bilar yang membuat kita semakin yakin Bahwa Rizky Bilar memang benar-benar setia para sahabat, ya Yang masih netting tentunya Kita semua harus berpikir positif para sahabat, ya Apalagi fans sejati Harus selalu kompak dan selalu tentunya solid mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar Singan sebut lagi, pos oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan yang mana di sini tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Haifa Arsy yang berkomentar. Jangan suka suuzon, makanya kasihan loh lagi pada kerja si kakak terus, si Celine juga nyari duit buat anak-anaknya tuh. caption yang mendukung, bersahabat ya tentunya kita semua jangan pada netting Bahwa Rizky Bilar tentunya hanya profesional kerja persahabat ya kita sebagai fans harusnya selalu mendukung dan men-support buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga ya di sebuah unggahan nih aduh ini momen cute spesial di acara sahurnya Facebooker lagi-lagi persahabat ya Abang Bilar menunjukkan tentunya kelawakannya yang membuat kita semakin ketawa bangga nih persahabat ya selain tentunya abang bilang menjadi ATM pohon dan ayam ayaman rizky bilang juga tentunya sekarang uh, menjadi orang yang sedang keracunan nih persahabat ya aduh ada aja nih tingkah laku dari osos kita nih persahabat ya muka rizky bil terlihat sangat merah banget nih setelah memakan Makanan uh, sayur dari Ekopatrio Persahabat ya ini yang membuat kita semakin bangga sama Rizky Billar dijadiin apapun tentunya semakin Rizky Billar menunjukkan bahwa tentu Rizky Billar sangat profesional kerja Persahabat yang mudah-mudahan kesehatan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita postingan tersebut lagi repost oleh akun Instagram Lesser Update nih di sini sebuah kalimat caption juga dikatakan. Tersolimi sekali dirimu osas kemarin Jadi mesin ATM pohon ayam Sekarang muka nganu banget Ilal bahagia lihat ini katanya ya <guluh> Ada juga tentunya Persahabat ya keunggahan lain di sini. Tentunya Bang Mimin Mengingatkan bahwa hari ini bakal ada Vitamin yang Cukup bahagia banget buat kita Di acara ngos-ngosan Mas Rizky B Tentunya dimanja banget nih sama Dede Elasti, aduh melihat begini aja Kita sudah berasa bahagia banget persahabat ya apalagi tentunya Lesti dan Rizky Bila sudah menikah, pastinya cute dan mesra banget persahabat ya mudah-mudahan kita tunggu saja kabar baik dan kabar bahagianya dari idola kesayangan kita. Mungkin itu informasi di pagi hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.